Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah Pemirsa, sekarang saya sudah mengaktifkan channel membership di channel youtube saya Indra Permana Official Dengan fitur ini, saya jadi bisa lebih akrab, bisa lebih dekat dengan para subscribers atau fans Untuk itu, saya mengajak Anda, para subscribers maupun non-subscribers Untuk menjadi atau bergabung di channel membership youtube saya Indra Permana Official. Dengan menjadi member atau anggota channel YouTube saya, Anda bisa mengakses video-video members only, live streaming members only, dan fitur-fitur lainnya. Dan tentu saja, seperti yang saya harapkan, semoga kita bisa menjadi lebih akrab. Caranya, lihat ke bawah setiap video saya. Di situ ada nama channel saya, Indra Permana Official. Nah, di sebelahnya itu ada tombol yang bertuliskan join atau bergabung klik tombol itu klik tombol join atau bergabung kemudian ikuti saja instruksi selanjutnya baik pemirsa sekali lagi saya mengajak Anda mari bergabung menjadi member di channel youtube saya Indra Permano Official Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh